Eh, hey, hey, eh, hey, hey. eh, hey, hey, eh hey. Eh, eh, eh Tak jadi apa use. Hi guys, Assalamualaikum Okay, setiap yang korang dapat lihat Depan korang ni, aku ada beli Happy Meal Magdi Untuk mainan yang minggu kedua McDonald's Play Set Okay, setiap korang dapat depan ni Minggu ni ada pati grill machine Dan juga spinning nah, nah. Menu cash register Mesin message duit ni dengan untuk drill party dia. Ni tapi macam tadi kita akan makan dulu baru kita unboxing okey? Dengan budak kecil ni. Hari-hari tanyalah Nana about video, Nana about video. Yes. A few moments later. Okay hi guys. Ah, ini ni rasalah kita unboxing mangganannya tapi kita akan hmm. makan semua ni sebab kalau hmm. makan, lebihkan hmm. makan saja. Kita nak unbox mainan kan? Yes. Okey, berani tak sabar kan nak makan? Yes. Kita ada ayam goreng spicy, kita ada chicken burger Macam biasa nugget untuk udak ni Dan juga jagung dan juga fries untuk fries. udak ini, ok? Yes ini. Nugget Banyak doa Tapi tak ada sudu, kita ambil jelas sudu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariqtana fi maruzaqtana wakil azabana Amin, Amin. Ya dah tak sabar? You want to eat jagung? Corn Corn Yes Nah, pegang sendiri Pula pegang Ni kita letak tepi dulu Ni pun kita letak tepi dulu Kita sejuk, Yang panas Dah, Dah sesaat. sesaat Kita makan Sesaat Ram lah ram Kita makan yang goreng mat lawat ke sawah. Tetap dia. Saya ada makan agak. Wow. Tak ajak Nina eh main makan bisa jangan. Ini untuk Nina. Yes. Untuk dia. Yes. Ini nak kunyih Yes. Ini ayam Nina. Ayam dia. Ha, baik tu ha. Ha. Ini. Bangunlah. Ah, macam tu Ni jagung ya ya Ni jagung ni nah Mari kita makan Bismillahirrahmanirrahim Hmm Yang kena stop kan nanti. Panjang ni Dia ada tengok mak dia Mak dia kat sebelah ni Yang pasti bukan aku mak dia Ini ayam Nina. Oh nak gedek ya, ya. Fish Nina. Fish. This is chicken. Fish. Yes. Tak boleh laju ah. Hora nak tengok buka mainan bukan main tengok main makanan. Okey. Kita makan satu je. ada. ah hello. um, um, hmm. um. Hmm. ni sini pergi mana? ni. kita pergi. Ah, kena dah ni. Jangan goyang. Nanggu tu tak nak dah kah? Wan cakap simpan terus ambil. Mbak. Entar. Saya makan jangan buka mainan, okey? 12 seconds later. Untuk mainan minggu ni, kita ada ni cash machine mes, dengan green spray grill. Punya ni, kita akan buka okay. ni. Mungkin dia punya machine dia. Mulai kita akan buka machine ni dulu. Dia ya, mesin ni dan juga dia punya kad Okay, sabar ya ya Ni dia punya mesin Haa, ini dia punya kad Okay, ada kad okay. okay, kita akan masukkan macam ni Mana ke tempat masukkan Eh, eh, eh, eh Hmm, tempat masuk kat dia tu. Kak je nak, tak sabar tengok nak tunjuk ni. Kak dia, oh ini Slide tepi ni. Haa. Ah. Nampak? Slide. Kayak ni. Kat tu dia terbuka lah nampak. Haa, ah. wooo magic kita slide tepi ni kat dia oh, terbuka. Ini ni ada duit dia lah. Ini duit dia. Ah duit, duit kertas. Ni duitnya. Dapat kat budak ni sejak ada koyak. Duitnya untuk letak dalam ni lah bila kita ni. Ah tak bunyi. Chamther kau Ni boleh tekan tekan ah menu-menu. Tekan menu. menu. menu. Sabar-sabar duk tengah buat. Ya Allah, nanti main lah Ah. Soralah orang. And then Ni jang, jangan, jangan koyak, jangan jang. koyak ni. Next one, kita punya grill patty. Grill patty ada. Iya, iya, jangan lupa. Letak sini mainan tu. Letak dulu, nanti main. Tak habis buat video lagi, sabar. Ni dia punya grill patty. Ni dia punya... Hmm, pemanggu. New day, tak tahu tahulah nak sebut. Okey, masukkan kat sini kau masuk ke. Eh eh eh. Tak jadi apa pun, Akik. Satu adalah pelekat dia juga ni ha. Pelekat untuk lekat dekat dekat sini. Sabar. Eh. Uh, eh. Uh. Okey. Kat sini lekat macam ni. Ni lekat je ni untuk menunjukkan dia dah ni belum masak. Ni dah masak belum masak dan sudah masak tapi apa tak faham cing pun ni ah ini belum masak bentuk dia macam ni eh sebelum masak nampak tapi ah bila kau letak macam tu dia jadi basah hmm, tapi kenapa kena buat sendiri ya ya. dah ingat kan joke lagi yeah. eh rupanya manual ha macam tu. ni yang kau kena pusingkan sendiri untuk dia belum masak tu macam ni Lepas tu bila kau cucuk. Baru dah masak. Inilah dia dua mainan tu Minggu ini ya, ya ya Itu saja video aku untuk kali ini Mainan dia memang menarik lah untuk minggu ni. Kalau korang nak, korang kena sepat. Ha, dua hari pertama je aku rasa. Lepas tu dah habis dah. Sampai cepat dia dapat. Ha, macam tu lah. apa terima kasih pada yang sudah sudah menonton video ini Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe channel aku. Itu saja. See you guys di next video. Bye bye. Nah siapa nak cut bank McD? Ambil ambil ambil. Bye